Langit bisa kau turunkan uang yang banyak, supaya aku bisa beli motor baru. Ya ampun, mau sampai kapan kamu nunggu uang? Karena ada uang finance yang bisa membantu mewujudkan motor impian kalian.